Oke okay, pak, kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengetahui patch history atau mungkin patch notes gitu, jadi kalau kalian misalnya uh, pengen tahu atau mungkin ya penasaran gitu ada update apa gitu, misalnya di versi 1.2 itu ada apa gitu yang ditambahin atau ada apa aja yang di fix gitu misalnya dan... Di sini untuk game uh, physical dan digital sama aja gitu kan cukup tinggal klik option terus kalian klik aja untuk yang uh, update history gitu. Di sini tergantung dari bahasa gamenya ya. Di sini adalah bahasa Jepang untuk yang uh, saya gitu. Dan saya cuman bisa baca uh, si Mas, Simasta mungkin ya. Cuman yang <laughs> itu doang tuh yang versi uh, 1.03 tuh yang bawah gitu si yang itu juga Simasta, uh, Simasta juga gitu dan ya memang saya uh, masih belum paham sih untuk untuk kanji gitu walaupun kana pun masih sedikit gitu walaupun gak semua gitu. Tapi ya tergantung dari uh, versi gamenya Misalnya di sini adalah versi personal 5 Remble, versi Cina ya ini adalah versi subtitle Cina. Jadi di sini kalian bisa uh, klik yang update historinya adalah ya bahasa Cina juga gitu dan di sini yang bisa saya lihat adalah L3 gitu. L3 itu untuk Uh, auto ya kalau nggak salah option itu untuk skip dan ya showtime dan sebagainya gitu dan untuk uh, versi yang lainnya bisa juga sih versi digital fisikal uh, sama aja tapi untuk game yang tidak terinstal atau mungkin ya gamenya sebenarnya udah ada gitu tapi misalnya kalian simpan di harddisk eksternal dan harddisk eksternalnya tidak kalian pasang atau tidak kalian pakai nanti di sini akan ada uh, lambang tanda seru kayak gitu dan ketika kalian klik option terus kalian mau cari itu nggak bisa gitu untuk update uh, historinya dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk video tutorialnya gampang banget, tinggal kalian uh, klik option aja. Lalu tinggal kalian pilih aja yang update history ya. Nanti akan muncul, tapi tergantung uh, dari bahasa gamenya gitu. Walaupun sebenarnya saya sih udah main sih untuk personal 5 yang versi inggris. Cuman saya pengen uh, belajar bahasa jepang aja. Jadi saya beli versi jepangnya. Dan ini adalah versi jepang untuk suaranya. Tapi subtitle adalah cina. Dan ini adalah versi inggris, personal 5 royal. Dan ini adalah versi yang personal 5 royal yang versi inggris uh, ya. Udah hampir... Uh, Palladium gitu satu lagi kalau nggak salah. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan teks processing Bye bye.